Enggak, saya ingat ingat lupa seperti pernah lihat gitu loh ya, di sini, di sini, di sini. Eh, iya saya pernah lihat di ini di Larisma oh itu. berarti dia temannya Sani deh uh. ah oh iya ingat saya al pesan ini udah habis berapa ya. nah, ya. botol udah habis berapa botol ya 50 botol itu kemana sih yang kayak yang mirip siapa itu mirip ya lu cinta Luna itu siapa ya aduh ada mirip banget kayak Lucinta Luna. Kalau ngomong, wajahnya, parasparnya kayak mirip. Cuma kalau ngomong pas kayak Lucinta Luna, siapa sih? Lucu dia. Dulu ada siapa ya namanya? Pas bulan puasa kemarin. Oh lucu banget dicekokin modu mana anak, -anak. <tuh> saya kak saya panggil dia lucinta Luna modu ayam rokok Ayang rokok freeland 10% misalkan dapat 10 botol misalkan dapat 10 botol berapa 660 oh iya ya obat ini dihitung kalau gajian, enggak kalau freeland ayam rokok lebon hidup lagi semangat amel. itu amel yang tinggi dulu kemana amel yang tinggi itu kemana Bukan, Amel yang dulu yang di persaulian. Oh, Berbi, Berbi. Ah, Amel Berbi. Yang sudah jingkrak-jingkrak ah, di warung. Jadi ini ber nama siapa? Amel kecil ini. Mia Bi. Oh, Patungnya ini Amel Berbi, mungil. lebih cakep. Oh, <laughs> Amel Berbi. Awas, awas, tompa tompa tompa tompa tompa tompa tompa. Ah. <laughs> Dulu ini gemuk Amir ini gemuk dulu Dulu dia gemuk Tapi cantikan kurusan dikit nih apa nggak kegiatan ntar? Oh, oh <tuk kecil> cium. cium, kaca, kecil banget. main tendang. <San> Hahaha. rokoknya? Bawa jaket, bawa jaket. Bakar coy tarik. Udah nyala. Kamponses! Ha, <laughs>